Albi Sabil Official Jangan lupa like, share, and subscribe Thank you Halo, kembali lagi di channel Albi Sabil Official Sekarang kita akan belajar mengenal Lama buah buahannya anak-anak Mari kita mulai Ini adalah buah apel Oh. Uh -huh. buah jeruk jeruk buah mangga mangga ini adalah buah nanas nanas adalah buah semangka. Semangka. Ini adalah buah lemon. Lemon. Jangan lupa dihafal ya anak-anak. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.